Langkah-langkah mengupload konten di Bandung Smart City Pertama-tama, masuk browser atau download Bandung Smart City di Playstore Lalu ketik di pencarian Bandung Smart City Kemudian klik official website Bandung Smart City Setelah itu klik sign in, masukkan alamat email beserta password Anda Lalu pilih icon profile yang berada di pojok kanan atas. Langkah selanjutnya, klik untuk membuat konten Anda, lalu klik add cover untuk memasukkan file poster yang sudah Anda buat. Setelah itu, tambahkan judul, klasifikasi, channel, status, subchannel yang sudah ada tertera di bawah judul. Dan di deskripsi, Anda bisa menuangkan ide ide menarik untuk membangun Bandung yang lebih inovatif. Jika Anda sudah selesai mengisi form deskripsi, Anda bisa mengklik publish, lalu tertera peraturan form yang menjelaskan agar tidak memposting konten yang mengandung unsur pornografi maupun unsur sara. Langkah terakhir, Anda bisa klik setuju.